kamu ini bagaimana sudah siangnya sibuk bekerja malamnya enak banget tidurnya katanya cita-citanya surga firdaus tanpa hisap lagi pengen sama Nabi tapi hidupnya begini mau sampai kapan yang paling hebat siang sibuk malam begadang nonton bola nonton macam-macam habis waktu ibadah nggak ada cita-cita masuk surga apa enggak pernah terbayang dan saat teriak oleh hori oleh untuk dicabut malaikat